Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Love Force, Bill dan Lestalat Love dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Fatimpi Hadir untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Villa. Namun sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Serta Klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dari Leslar tentunya. Baiklah persahabat sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi menjelang siang hari ini begitu banyak warga kunoah yang makin gak sabar pastinya karena di sini ada informasi yang sangat amat penting buat kita semuanya. Peluncuran perdana, persahabat ya, untuk teaser 1, lagu barunya Bunda Lesti, Insan Biasa. Itu akan tentunya diluncurkan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai lupa, persahabat ya, untuk siap-siap trendingkan dan boomingkan lagu Insan Biasa, Bunda Lesti Kejora yang paling ditunggu oleh warga Konoha mudah-mudahan makin kompak untuk warga konoha makin solid untuk mendukung yang terbaik karya terbaru lesti live streaming persahabat ya serentak nanti pukul 16.00 waktu indonesia barat bismillah semoga lagunya bunda lesti bisa booming dan pastinya juga persahabat ya begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan Di diantaranya persahabat dari akun belum mengatakan semangat gak sabar mau karya lesti ada juga tanggapan dari Astetik 2005 Bismillah gempur, dengan amunisi yang full power Semangat, wow, luar biasa para sahabat Begitu semangat, begitu antusiasnya warga Konoha untuk menantikan single terbarunya Lesti Kejora. Bismillah para sahabat, mudahan di Jumat yang berkah ini Lagu muda Lesti, bisa trending dan booming Kemudian juga persebet ya selain untuk peluncuran lagu Bunda Lesti itu ya, pertama. Ada juga kejutan yang akan kita dapatkan di acara Return Ramadan Show 2023 di acara Kak Zaskia Sungkar bakal live juga malam hari ini. Karena ada Bunda Leslie kejora juga dipersahabat ya dengan Kak Paula, masya Allah ini juga tentunya kejutan. Mudah-mudahan lancar apapun yang dilakukan oleh Bunda El. Mudah-mudahan hari ini Bunda El selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan segala apapun yang dilakukan selalu lancar dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Kemudian juga persahabat selanjutnya di sini ada postingan Dragon Sandal Putih Bilar. Ini ada kasus nih persahabat kasus ex pejabat pajak ini lagi viral juga di berita-berita TV persahabatnya. Namun di sini mengingatkan sekali persahabatnya dengan kasusnya Leslar. Kita lihat nih ada sebuah kalimat yang di posting di unggahan ini terjawab sudah kenapa kasus ini diambil alih Polda Metro ada apa dengan penanganan di Polsek Jakarta Selatan yang begitu lambat? Jadi keinget kasusnya Leslar yang ditangani sama Polres Jakarta Selatan, tiap kompers beda-beda mulu. Contoh aja nih, Pak Zul bilang, Lesti trauma ketemu Bilar. Itu dia, kasih pernyataan berdasarkan apa coba. Padahal aslinya mereka aja sayang-sayangan di WA. Di rumah sakit, ditemenin, umroh dianterin Emang agak aneh sih Polres Jakarta Selatan ini Kayaknya punya agenda pribadi katanya ya Cuman nanya sih soalnya emang aneh Kita lihat begitu banyak juga Tentunya komentar yang diberikan diantaranya antaranya dari akun Bucin Leslar Disitu mengatakan Di podcast kan juga dispil papap ayam tapi nggak disebutin mindal Emang lagi memanfaatin momen jatuh ngading-ngading dah ketahuan belangnya kalau bisa mencerna dari awal kasus. Ada juga persahabat komentar diberikan dari akun Instagram. Neng Tira dua mengatakan kasus Leslar berbarengan dengan kasus-kasus besar. Makanya kasus Leslar yang paling dinaikkan Karena fans Leslar yang sangat banyak Pasti akan fokus ke Leslar Mungkin ada udang di balik batu Yang ingin menutup kasus yang lebih besar dari kasus Leslar Itu beberapa tanggapan ya Dari para fans Tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik Buat idola kesayangan Mudah-mudahan selalu bahagia rukun rumah tangganya Selanjutnya para Kita simak juga Ini momen ketika di podcastnya Denis Sumargo, Papa Pilar ini juga selalu menyebut Leslar. Les lover's memang luar biasa. Papa Bilar mengatakan bahwa fans itu menurut Papa Bilar adalah keluarga. Ini luar biasa, persahabat. Fans bagi Rizky Bilar adalah keluarga. Karena Lovers juga, persahabat, ya. Tentunya nama yang besar, yang tentunya selalu mensupport dengan... Baik buat idola kesayangan kita Mudah-mudahan kita juga semuanya sehat Semuanya bahagia Dan apapun segala urusan yang kita lakukan Ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu SWT Apalagi di Jumat yang berkah ini Mudah-mudahan doa-doa baik Yang kita panjatkan di ijabah Dan dikabulkan oleh Allah Pastinya juga kita masih menunggu cidukan lain Hingga kabar terbaru lainnya Jangan kemana-mana